Sosial media informasinya penuh rekayasaan. Informasi di framing dibingkai agar orang memahami satu pendapat saja, satu pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di langit tersebut adalah maha benar. Saat ini, banyak dikendalikan oleh buzzer pro pemerintah untuk menyerang lawan politik. Perbuatan ini menyebalkan di sisi seberang; para oposisi politik juga banci komentar saling serang saling balas dengan kasar, norak, tak terdidik, juga tak pernah berhenti. Keberisikan di media urusan perpolitikan tidak selesai-selesai ini. Ada tidak ada pilpres. Pokoknya saling serang aja. Tujuan akhir adalah ingin jadi presiden. Sementara persoalan itu banyak banget. Pandemi aja masih bertele-tele. Semua ini sudah hampir lima tahun. Sejak tahun 2017, zaman Ahok Anies DKI sampai sekarang. Di tahun 2019, nomor satu, nomor 2 melanjutkan perang keturunan Tiongkok versus keturunan Arab itu masih ada sisa-sisa akses 2017 DKI yang terus diperluas ke arah kemana-mana bawa-bawa agama, bawa-bawa sosial status pokoknya semua ini asli menyebalkan padahal keduanya saudara sebangsa setanah air, kenapa sih perang politik bawa-bawa sara, suku agama, ras dan antar golongan itu itu kerendahan derajat bernegara itu rendah, lalu sekarang nomor satu, nomor dua bergabung eh masih aja berisik, gaduh sisanya yaitu orang-orang yang gak kebagian sudahlah selesaikan Janganlah lagi kalian bungkus bernarasi serangan lewat ayat Janganlah dibungkus sok kebinekaan Apapun itu, sudahi damai dan hentikan propaganda saling jelekkan Sarah tanpa solusi positif bernegara, masih tersisa residu oposisi dan incumbent sahabat semua, komen ini bukan karena bosmen pro-oposisi atau bosmen pro-incumbent, tetapi karena ingin kalian pada damai setidaknya isi media jadi segar, tidak menakutkan dan tidak menyebalkan saling jelek-jeleki, agar bisa kita menang melawan musuh bersama yang namanya COVID dan globalis dengan bersatu, kita berikan solusi-solusi berikan alternatif-alternatif dan tindakan nyata Sekarang ini Yang bisa nasehatin Seperti begini Kayak yang peduli Indonesia damai itu Hanya New Mind Yang memang maaf Terkadang agak nyinyir New Mind ini Terhadap incumbent dan oposisi Namun New Mind selalu memberikan solusi Cara nyelaneh dan Sontoloyo dipilih Dengan sengaja agar dapat perhatian banyak pihak Usul kali ini adalah Untuk menengahi dan menyudahi Perang Bazar Rupiah di dua sisi New Mind sekali lagi memberikan solusi Biar hemat anggaran Biar dialihkan buat korban pandemi Untuk itu Kita berikan solusi Solusinya begini reshuffle kabinet segera Masukkan AHY jadi menko Dan satu orang PKS jadi menteri Dan beberapa orang yang dituduh kadrun Jadi komisaris BUMN Wih, pasti adem bernegaranya ke depannya Dan untuk kali ini, jangan gengsi lagi Wahai incumbent untuk menawari posisi tersebut Dan oposisi, jangan belagu lu Terima aja tawaran tersebut, terus kerja bareng Kalau kantong pada tebel Urusan domestik di rumah adem Pasti satu visi, menyelesaikan perang lawan COVID Kita bisa kompak, setelah selesai lawan COVID di 2024 dan kita memang harus urus negara ini ke depan. Kita perang sehat yaitu old mind lawan new mind kalau lawan COVID, old mind dan new mind harus kompak satu kata, satu gerak, satu tindakan. Kalau nanti di tahun 2024, ya beda kita duel sehat, duel konsep, duel ilmu duel visi, duel tim, duel bukti akademis, duel pemahaman geopolitik luar negeri, dan lain sebagainya yang itu semua untuk membuat Indonesia negara superpower. Ayo, wah ora ditantang new mind begini